Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah haluk, bihoir, alhamdulillah Anak-anakku kelas 4 kali ini ketemu lagi sama Ustazah Sihatin Dalam pembelajaran Al-Quran di seri Tajwid Dan yang akan kita pelajari hari ini Halaman 9 melanjutkan yang kemarin Baris 5, 6, 7, dan 8 namun anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. A. Bata Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ilma Warzuqni fahma Amin Ya Rabbal Alamin Semoga dengan memulai pembelajaran kita berdoa tadi, kita mendapat rahmat dari Allah dan Allah akan memberikan kelancaran pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ustazah akan lanjutkan, akan membacakan buku tajwidnya, dibuka, disimak, bersama-sama. A'udhu biLLahi min al-shaytanir rajim. Baris lima. Ijtahum bil bayinats. Sampingnya, alaihim bi 6 Fa idza dakhaltum buyutan ta'tihim rusuluhum bil bayyinat wa hum bi rabbihim ya'dilun fayunabbi'uhum Makanu Paris delapan Wana jauh Umbala Yaumahum Barizun Nah Ustazah ulang lagi ya Ilji'tahum bil bayinat alaihim biwakil fa idzakhaltum buyu tatihim rusuluhum bil bayyinat wa hum bi ya'dilun FAYUNABBIUHUM BIMAKANU WANAJWAHUM bala YAUMAHUM BARIZUN SADAQALLAHUL ALBIM Nah anak-anak, ustadzah sudah bacakan dua kali Agar anak-anak ketika Perhatikan tugas ke Ustazah, bacaannya lancar Nah, setelahnya Ustazah akan membacakan Mana yang contoh bacaan Ikhfa Mim Perhatikan lagi anak-anak hingga -anak. hingga <Sess> hingga hingga وقالوا: "أنا أعلم، وأنا أعلم، ما أعلم. أنا أعلم، bala yaumhum barizun. Itulah kalimat contoh-contoh bacaan ikhfa mim. Nah, anak-anak, setelahnya nanti jangan lupa tugasnya kirim video dikirim ke ustazah. Nah, anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa mengaji setiap hari, sholat lima waktu, membantu kedua orang tua. Pastinya itu semuanya adalah akan menuju ke surga. Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja anak-anak, terima kasih perhatiannya. Ustaza akhiri, ihdinasiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.